Iya, uh, gambarannya udah ada gitu. Mau ke sini nih, tembok bagus. kamu enggak tahu kok pakai Dari dulu dia nanyain terus, lu oh, kan, kemana lagi nyari? 40 meter. Oh, oh. Huh? Ya, kalau buat keluarga kecil mah nggak apa-apa. tapi anakku oh, ya. ah, motor. Ya. Oh, motor. di Iya, uh, gambarannya udah ada gitu. Lihat gambarannya ada. sih temboknya. Tembok bagus. Yang Ya, Agak leng. Agak lurus. <kiranya> <kiranya> <kiranya> mobil mau dia masuk, ya neroh, neroh. Agak kan. lurus baik. Pagarnya bisa kemari nih. Iya, agak lurus. Bisa di-point. <kiranya> oh, nih rumahnya yang Wah di tuh. Tunggu, telepon. Eh tempat Wah, murah meriah untuk buat jangan pasangan baru. Ya. Ini posisinya di dekat warna dekat gimana Di mana? Merong. Baik. Merong jadi Iya, ya, tapi, nah, ngikut tanah dia, ngikut tanah, ngikut tanah. Tanah mau bagaimana bangunan baik. Nih, nih, yang ini tinggal nyambung doang. Halo teman-teman, gitu aja. Ternyata kemarin tuh, uh, gua beli rumah enggak di uh, di pemerintah, kelihatannya kurang berselera, ber, berselera lah ya nggak sesuai yang diinginkan mungkin belum rezeki gitu aja teman-teman yang penting udah nawarin dia ya, mau atau enggaknya ya Oke selamat siang jadi ternyata setelah dijelajahi ditinjau rumahnya sama sekali airnya enggak mineral nggak tahu harganya sih udah bagus pada tinggal biaya sertifikat doang sertifikat rumah nah, bentuknya masih agp ya ya kalau untuk ukuran orang rumah tangga sih nah, rumah itu untuk keluarga kecil ya keluarga kecil istri satu Anak satu, anak daripada. Ya, benar di lain kali, Barangkali ada yang suka, teman-teman ya, yang tempatfaat Kita berusaha di nawar-nawar rumahnya. kalau jodoh ya, karena rumah suka bisa buat gimana. Ya, seharian kan bisa. Uh, rumah yang sudah tawarkan meleset ya nggak fokus dia harganya padahal murah banget nggak mau dibilang apa dalam keadaan gitu ya harganya ada agak... harga apa ya harganya lumayan lah gitu teman-teman oke mudah-mudahan nanti ada lagi ya, ini cuma yang begini nggak bisa buat harian sih, ya, uh, hasilnya buat bayar-bayar itu belanjaan bukan harian, jadi kebutuhan sekunder gitu, ya. Tahu nomor 1. Kemana? Alamatnya apa? Saya nomor 1. RT-nya? Pasar Oh, saya 8 di sana? Sajim perapatan pertigaan nanti sajim nah, nanya di situ ya ada rt 9 sama 9 uh, pertigaan belok kiri ntar berhenti aja disitu nanya dulu ya ya uh. oke okay, jadi gitu teman ada ada yang nanya tuh alamat ya kita kasih tahu aja kita harus positif bantuin orang ya dia tanya kita kasih tahu. Barangkali karena berguna diperlukan buat dia mau menemui siapa gitu ya kita kurang tahu Nah itu aja teman nah, Yang kemarin kita tinjau tuh ya begitulah Kalau belum jodoh mau dibilang apa ya harga rumah sekian Ya nggak mahal banget sih tinggal biaya sertifikat luas 40 meter ya buat keluarga kecil cukup banget ruang tamu, kamar, dapur, kamar mandi ya gitu. Ya ini kecil-kecilan aja iseng ya. nyambungin tali bisnis teman gitu. Barangkali bermanfaat buat teman-teman. Oke gitu aja, salam subscribe ya buat teman-teman di suasana channel Semoga terhibur buat teman-teman. Salam Fiki Dots.